Selamat datang, sahabat jelajah Italia. Apa kabarnya? Netizen yang budiman, semoga kabar kalian baik-baik semua. Nah, tempat di belakang saya bisa kalian lihat ya, tool sekarang kita berada di Juventus Stadium, dan kita akan melakukan tour kali ini ya, bukan acara masak-masak, melainkan acara travel. Nah, seperti apa nih bagusnya di dalam nanti? Ikuti terus bagaimana. Perjalanan jelajah Italia bertemu saya di vlog kita kali ini. Tetap Stay tune Bro! dalam uh, ruangan piala trofei ya mantap teman-teman Juventus liga Champions kapan nih <gifat> Juventus bisa mendapat liga Champions lagi semoga saja tahun ini bisa mendapatkan liga Champions ya karena ada Ronaldo nih harus ya mau oh, lihat teman-teman Kita lanjut ke tempat yang lainnya. Let's go! Musik pilih cinti malam, namanya apa? Tidak <tuh> tau juga nama. Lagi. Mantap bro, Juventusia bawa teman-temannya ke sini nih, worth it banget ya Harus, pokoknya harus wajib. Ayo kita lihat dia. Ya. Mama bermain bersama Juventus yang pakai jersey Juventus ya, ternyata masih del Piero. Del Piero masih memegang record ya, yang di atasnya Cici Buffon. Bro, nomor tiga, kia bro di Capitano ya, semoga cepat lekas sembuh dan membantu rekan-rekannya mengangkat Juventus meraih Liga Champions. Mantap, Bro. Yo, Bro, sekarang kita masuk ke tur Juventus Stadium. Kamu tahu dalamnya seperti apa? Kita langsung masuk ya. Yuk. akhirnya kita cita sampai, sampai. di Juventus Stadium ya. Kebetulan Pak Dokter, fansnya Juventus ya. Jadi ibarat orang haji mabrur ya, Pak ya. Jadi udah Mas, masuk. Senang ke, banget, ke, senang banget. Yeah. Top lah pokoknya. Top. Kita harus jelajahi apa yang kita suka di yeah. sana Kita lanjut ya. Ciao. Ciao. Ciao. Ronaldo bro Yang ini di Bala yeah. mantap ya kita kebetulan di tempat ruang ganti Juventus yuk kita sekarang masuk ke dalam stadion ya bro sekarang kita masuk ya ke lapangan ya siap ya yuk oke pak Aduh, Stadion ya. Juventus ya? ya. Udah bisa belas tanahnya nih puluh satu tahun, dua puluh satu Cuma nggak sempat-sempat. tahun, dua kita satu tahun, dua puluh satu tahun, dua puluh satu tahun, dua puluh satu tahun, lanjut puluh satu tahun, Jangan lupa, satu Italia. Top. puluh Bapak kan seorang dokter nih. Ya. Gimana? Ada pesan-pesan kah buat ya. dalam rangka Hari Kanker Sedunia? Saya adalah dokter spesialis bedah onkologi akan melaksanakan pengobatan yang terbaik untuk pasien yang saya tangani. Terima Har kasih, Pak. Ya, Hari Kanker Sedunia. Ciao. Hari Kanker Sedunia. Ciao. So, bro. sekarang kita sudah berada di Juventus Store. Yuk, nah, nih, guys, kalau tur ke Juventus, jangan lupa mampir buat beli-beli souvenir ya, soalnya original nih, wajib mabrur hukumnya ya. Yo, bro. Wah. Nih, jersey Ronaldo harus dibeli, bro. Sadis, bro. Ketepatan di sampingan juga ya dengan punya Di Bala. Sadis gue. Gue ambil duanya, bro. Yuk. Bro, oke. Okay. Itu jalan-jalan kita ke pabrik di Juventus Stadium dan Juventus Museum. Juga kita masuk ke store. Jadi jangan lupa bagi Anda yang sudah melihat videonya, like, komen, dan sharenya ya. Jangan lupa, karena dengan komen Anda, saya akan lebih semangat untuk mengupload video-video yang lainnya ya. Jangan lupa subscribe yang belum ya. Oke, sampai jumpa aja. Uh, vlog kita kali ini tentang Juventus Stadium. Cukup sampai sekian. Dan udah dulu ya. Karena saya mau nyoba baju-baju yang sudah di tadi. Ciao, sahabat aja. Borong, Pak. Borong. Borong. Ventus. Ori ya, Ori, Pak ya. Ori. Mantap. Ori. Ari. Mantap. Ciao.